jadwalnya hari Kamis hari Kamis ya, ya jam 1 jam 1 siang Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Love Force Dimanapun kalian berada selamat siang Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru dan pastinya kabar baik mengenai Bunda Lesti Kejora Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya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 Danang mengucapkan sebuah doa untuk Bunda Lesti. Doa yang dipanjatkan oleh Danang. Lesti yani binti Endang Mulyana. D. Maaf, A'a nggak bisa bantu apa-apa. Doa terbaik dari kami di depan Ka'bah, insya Allah mustajab. Lesti lovers hebat, kuat, kompak. Kamu harus sabar ya, deh? Banyak yang mendoakanmu yang sayang sama kamu. Serahkan sama Allah, buka pikiran dan hatimu dalam melang melangkah dan mengambil keputusan. Amin, Allahu Akbar Mekah 2 Oktober 2022 Masya Allah banget, kita terharu luar biasa dari orang-orang baik Teman kerabat yang sudah mendoakan Termasuk Danang yang berada di kota Mekah pas banget di depan Ka'bah yang mendoakan untuk lesti insyaallah mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah amin iya Robbal Alamin postingan ini pun diunggah kembali oleh akun UMN Skordian 45 kalimat caption pun dituliskan amin ya Allah semoga kalian sehat walafiat yang telah mendoakan bunda lesti terima kasih Bang Danang luar biasa Kemudian juga persahabat ya kita simak, ini ada informasi yang kita dapatkan siang hari ini Langsung dari AKP Norma Dewi di Polres Metro Jakarta Selatan mengenai pemanggilan di Bilar Untuk Papa Bilar akan dipanggil hari Kamis ternyata persahabat ya Hari Kamis jam 1 siang Itu bakal tentunya diklarifikasi semuanya Mudah-mudahan persahabat ya ada jalan yang terbaik untuk Bunda Lesti dan Papa Bilar kita selalu mendukung idola kesayangan kita yang terbaik, dan jangan putus doa. Mudah-mudahan doa baik dari kalian diijabah, dan doa baik dari kalian pun bisa berbalik baik kepada kalian yang mendoakan amin. Untuk selanjutnya juga, pertama ya kita lihat juga nih, ada sebuah postingan dari Lesti al -Fatih. Ada sebuah kalimat yang tentunya Bunda Lesti pernah menuliskan sebuah kalimat caption: "Mengalah perlu." Tapi tegas juga perlu Masya Allah banget Bunda Lesti pernah menuliskan kalimat caption seperti itu Mengalah perlu Tapi tegas juga perlu Mudah-mudahan terselamat ya Keputusan yang tentunya diambil oleh keluarga Bunda Lesti Bisa membuat kita lega Dan doakan yang terbaik Mudah-mudahan idola kesayangan kita terkhusus Bunda Lesti Cepat tentunya disehatkan Cepat pulih Dan selalu diberikan kekuatan dan selanjutnya juga persahabat, dia tentu ada informasi dari Indosiar mengenai Ajang IDA atau Indonesian Dangdut Award 2022. Indosiar menginfokan Ajang Penghargaan Indonesian Dangdut Award 2022 di Indosiar untuk mengapresiasi musik dangdut serta para pedangdut di Indonesia. Jangan lupa dukung jagoan kamu di Ajang Indonesian Dangdut Award 2022, caranya gampang dan pastikan untuk mengikuti setiap mekanismenya. Yuk berselamat ya, dukung terus Bunda Lesti menjadi pemenang di Ajang IDA 2022. Mudah-mudahan Bunda Lesti dukungannya semakin banyak dari orang-orang baik, orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan tentu persahabat kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru lainnya Tentu kita juga masih menunggu kondisi Bunda Lesti Mudah-mudahan membaik, mudah-mudahan tentunya Bunda Lesti bisa bangkit lagi Jangan kemana-mana terus ikuti channel Deepa TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar spesial dari Bunda Lesti kejora.